Ayo ah, ke sana. Sini aja. Ya. Masa, aja. Masa, ja, aja. Nih. Kakak Alif cari umang-umang dapat besar. Kakak Alif cari apa itu? Ayuh, ayuh, ayuh, ayuh. Oh, cari umang-umang. teman-teman kakak Alif cari umang-umang di pinggir pantai kakak Alif dapat apa ini ah mana mana kerangnya mana kerangnya mana oh kakak Alif dapat umang-umang air teman-teman adik Bella nyari apa ini mana? kerangnya kakak mana? ini temang-temang air oh, oh kakak ini dapat patuh temang air teman-teman Teman-teman, kakak Alif lagi main nanti. Pantai sambil cari umang-umang, cari kerang. Teman-teman, nah ini ada banyak banget kerang-kerang yang sudah mati. Mana, Kak? Masih hidup, Kak mana liatin ayah Kak Alif lagi cari kerang udah dapat belum kak wah ini ada bela sampai berenang-berenang nyari ini nah cuman kakak Alif cari di pinggir-pinggir batu-batu karang di pinggir-pinggir karang ini ini kakak mau kura-kura deh ya iya ini di pinggir-pinggir sini siapa tahu ada ini kak Ada kepiting teman-teman, nah. Bela teman-teman, adik Bella nyari apa itu adik Bella? Oh.